Um, um, um, um, um, um, um, omah ya, kan, kan, gedeke main banter nge, bro, ya, ba Ternyata salah gegrat sakmono gedine. Lah itu ya sama nih, Bang ya. Heh? ya sama sih ya. Wah, ya. atau tim mak mak tenang tenang guys yang penting langsung itu karena pasti iya itu paling paling tidak ada ya. <tose> bluetooth namun dan João E. Mujurn juga jauh jeru padahal. mati ya pas Tchau e Nah yang nah, ya? nah, ya. nah, nah, nah, nah, oh. Berarti kita lalu anu ya? mana dirotol kan? Di rotol, saya eh? oh, makanya buat nah, makanya mulai mereka ya Keren. Hmm. Ini juga. Kalau ini barang, barang, Pak. Gila. Dia itu Dia aneh. yang lurung-lurungnya itu sama-sama. Nah, Yang malah, Apa-apa pasang lebih di Kita bisa. Yang ini so kondisi warna jauh kalau di lebih ya, buang ya tapi si bono mau rata atau kalau menikmati ada Iya. Ini karo Ini mesinnya? orang Itu diesel berarti ya. Kayak Ya, chat orang. Ha. Ini ular. End like Joteng, ulanet, Joteng. ini rompal barang ya untuknya gila si ya rumpala, Wah, nah, ya, ya. rompal ya ya, apa hei. bạn